balik-balik lagi bersama tong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya seluruh hari ini kita bawah 120.000 kita akan mencoba berbeda -ber mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini kita langsung kasih aja kita main di bet 2400 saja ya seluruh double aktif kita langsung gaskan di Ah, 50 turbo ya seluruh oh, yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku Situs slot tergantung teras solid sandero, juga ke dunia akhirat di sini WD berapa kompas di bayar lunas bosku dan cuma di sini satu satunya aja itu sih yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya yuk langsung gak ke RTP 8000 untuk linknya acurnya saya sematkan di pin komen di pin kawan kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olimpus hari ini guys ya, ya karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini maka dari itu di bandar ramaikan grup WA biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini ya, selur, ya kita juga selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor olipus hari ini setiap harinya di grup WA ya seluruh kita bakal share tiap harinya pola-pola andalan dari spin pastinya Yuk langsung gas aja. untuk link grupnya ada di pin komen ya seluruh ya di pin komen juga ada link daftar komen. link daftar di rtp8000 ya seluruh kalian tahu juga lah ya rtp8000 itu satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtw game gratis di 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya Ya langsung gaskan yes aja ke RTP 8.000. Uh, untuk link-nya saya sematkan di pin From, ya, bosku Free pin pertama di event 2400 ya seluruh. Semoga meledak-meledak mantap nih kita lihat dan saksikan bersama. Kuning hmm. dulu boleh, mantap di merah boleh ikut dong. Aduh hmm. nanggung tuh tali men tampil empat pertama yuk masih sisa banyak. Hmm. Ayo dong jujur kuning asli anjing nggak mau cuy ada mau kasih kasih dulu petir petir konek mantap yuk cincin kasih dong cincin kasih dong astu gelas di sana kuning bukan atas ini makota cuy susah buruk hiu atas gelas kasih petir atas belas pas petir lumayan cuy alis ratus cuy anjing cuy kali 100 konek di dalam yuk lagi dong-lagi dong merah dong anjir lumayan 13.000 kali 1,3 104. Hmm, 1, juta, juta cukup meledak-meledak mantap nih pasti anjir aja kali 100 connect di dalam prinsipin Cuk udh udh udh udh sisa yuk dong konekin lagi dong konekin lagi dong konekin dulu us. lumayan yuk merah boleh biru boleh aduh eh hey. terus merah boleh Aduh, jangan siap siakan kali 100. Yo, yuk kuning dulu, kuning kasih Aduh, Tuh, tiga kali lagi nih, cu. Dua kali lagi, cu. Satu kali lagi, cu. Hmm, wah, lancingan dicuma cok. sekali, cok. Tapi mantap sih, peternak kali 100 konek di dalam. Jadi buat kalian semua, yuk langsung geskin aja ke artikel merego satu satunya situs yang menjadikan layanan saya ke RTP game gratis reload 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan resikinya itu sudah oh, dibahas. ya Allah juga aja. Itu link gacornya saya sematkan di pin komentar doyan. Oh iya teman-teman semua yuk iya dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman. Kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kan, cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oliver besar hari ini, slot gacor hari, ini, slot hari ini, slot gacor oliver besar hari ini ada gacor hari ini RTP slot hari ini artif gacor oleh besar ini ya slot karena cuma di sini kita selalu berbagi pola suh Gacor hari ini khususnya vola Gacor besar ini maka dari itu yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot Gacor hari ini khususnya pola slot Gacor di besar ini yuk kita naik bet di <tuh> kita cari aman kita putar di 30 ya seluruh ya ini hmm, ya kita kesempatan WD sudah terbuka luas cuma kita coba cari-cari tambahan tambahan lagi ya seluruh syukur-syukur ya. kita -syukur, ya. dikasih profit-profit mantap lagi ya seluruh kalaupun enggak kita langsung gasen WD kan saja pun enggak masalah semuanya lagi pengen putar-putar dulu kali aja dapat-dapat yang manis-manisnya mantap-mantap yang mantap -mantap, gurih-gurih -guri, ya seluruh ya yuk Ayo us. kasih kasih lah ush kasih kasih lah kasih Yes, cash yang manis us. Aduh, do do do do, bet 1800 babuk, coy. Hmm. Hmm. uh uh uh lebih dua kali biasanya mau free spin. Biasanya Buat teman -teman semua, ayo buat teman-teman semua hai, hai, hai, hai, hai, share share, hai, teman teman-teman hai, hai, hai, teman teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hari ini pola slot ini, hai, hari ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hari ini hai, hari ini slot hai, hai, hari ini slot hari ini. Slot RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor oleh besar ini hari ya, cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini maka dari itu you dibantu bantu like, comment, subscribe share, share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini. Ayo dong us naikin saldonya, dong 1,5 koma lima, kita bisa widi-widi Mantap, 1,5 lah boleh kali. Nah, anjir aja dong us. kasih dulu dong kasih-kasih petir-petir hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hmm. terlalu hanteng Apakah kita langsung gas dan saja enggak lah kita coba satu bola lagi ya sebenarnya hmm. udah ya suruh ya kita gaskan medekan saja ya karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik mungkin ya seluruh saya otospin pametundi diri bye, bye seluruh salam jackpot